Ketemu lagi dengan kami Kami mendapatkan kiriman dari kudus Dua buah gearbox Oke kita akan memperbaiki untuk gearbox ini Bilangnya pada gearbox ini Waktu memeras ya Dia berbunyi Krik-krik-krik seperti ada gesekan pada gearbox, dia bilang begitu. Untuk apa namanya gearbox ini? Oke, okay, kita akan mencoba mencari penyebab pada gearbox ini mengalami berisik. kita akan membongkar atau mengecek pada bagian gearbox. Gearbox ini sepertinya masih masih baru ya. Belum lama sepertinya. Oke, kita akan membuka untuk pelepasan pada bagian tutup gearbox, casing gearbox. Untuk rekan-rekan kalau mempunyai gearbox bunyi bisa untuk melihat video kami oh ya untuk mesin cucinya tidak dibawakan ya dia hanya me mengirim gearbox nya saja oke okay, kita akan mengecek mencari penyebab pada sistem gearbox yang mengalami bunyi krik krik, -krik ya oke okay. Oke, okay, kita akan mengecek pada bagian bearing seperti ini ya. Untuk bearingnya sepertinya tidak bermasalah ya. Dan untuk bearing atas juga ini sepertinya tidak bermasalah. Tidak tahu ya suaranya dari mana. Coba kita akan mengecek. Oke, okay, kita akan membuka dan untuk seal ya. Untuk sealnya apa namanya tidak apa-apa ya tidak terjadi bocor oke kita mengecek dengan teliti sepertinya ini ya ada bagian bos ya bosnya bearing goyang sedikit ini bisa diperhatikan untuk petan petan pada bagian bos bearing bawah ya seperti ini Oke, okay, kita akan coba membuka untuk kenapa kok bisa kocap ya seperti ini. Kemungkinan bunyinya dari sini ya. Dia goyang dan terjadi bunyi pada bagian sistemnya ya. Oke. Okay. Kita coba untuk melepas pada bearing ini pada bagian bos rasa goyang seperti ini ya. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan goyang. -rekan. Oke, okay. oh ya, gearbox ini bilangnya mereknya ini ya, apa namanya, bermerek Sanyo ya. Biasanya merek Sanyo Aqua, merek itu sistemnya hampir sama ya, seperti ini untuk sistem Gearbox nya dia bearing nya di tengah ya untuk bearing atas untuk bearing atas untuk melepas agak sulit sedikit ya betulnya tidak juga oke okay, kita melepas untuk bagian bearing bawah kita dapat memukul seperti ini nanti dia akan terlepas pada bagian sangkon atau bearingnya seperti ini ya sudah saya lepas untuk bearing atas dia ya tidak bermasalah sepertinya oke okay. bearing atas tidak apa-apa untuk kecilnya juga tidak apa-apa oke okay, bisa dilihat ya untuk tempat bearingnya berwarna hitam seperti ini sepertinya sudah kemakan ya sudah kalong dan dia Kemungkinan bunyinya dari sini, oke. Okay, nanti kita akan mengakal untuk bosnya, ya bos bearing atau tempat bearing, ya. Seperti ini, sudah pegosok dia talong dan untuk bearingnya kocak, ya. Oke, okay, kita akan mengelas saja, memberi tambahan, ya, tambahan sedikit biar. Nanti untuk bearingnya bisa kencang. Untuk bearingnya sebetulnya masih bagus ya. Ini masih bagus sekali. Nanti kita tambahkan aslin saja untuk bearingnya. Oke kita akan menambahkan las sedikit. Biar ngepres nanti seandainya kita pasang bearingnya. Untuk rekan-rekan, oke kita lanjutkan ya. Untuk penambah tambahan angkon ya biar ngepres kita las. Oke kita lanjutkan untuk videonya. Oke okay, setelah kita pasang seperti ini ya untuk bearing kencang sekali ya karena sudah kita tambahkan las sedikit dan tidak goyang pada bearing Oke okay, kita tinggal menutup untuk casing mudah-mudahan kuat ya Oke okay, kita tinggal merapikan pada bagian casing Sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Caranya pada bagian gearbox yang bermasalah di waktu mengeringkan ya berbunyi, disebabkan karena bagian pangkon. Pada bagian pangkon, bearing bawah yang bermasalah. Oke, oh iya, untuk rekan-rekan. Yang baru mampir, bisa klik subscribe atau klik lonceng Biar channel kami dapat berkembang Dan memberikan trik-trik lain Untuk rekan-rekan yang ingin belajar di sistem gearbox, mesin cuci, kulkas, dan lainnya ya bisa memilih di playlist ya, lengkap sekali untuk service kami, atau juga bisa mampir di channel kami, service Jepara. Oke, okay? oh iya untuk rekan-rekan, jangan lupa untuk klik subscribe ya, dan klik lonceng, dan share videonya. Biar rekan-rekan mendapatkan update video kami yang terbaru. Oke, okay, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan mengeser video kami. Terima kasih untuk rekan-rekan.